Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita mendapatkan info spesial bahagia juga para sahabat ya, Tentunya langsung dari Bu Harsiwi Kita lihat tadi di akun Instagram pribadinya Lagi-lagi tentunya Bu Siri menginfokan kepada kita semua para fans Bahwa hari ini bakal hadir kembali si cantik dan si ganteng para sahabat ya, lesti Rizky Bilar Yang akan menemani tentunya Nah kita para sahabat, ya dalam acara program Tasbih Ramadan Abah dan Lesnar kali ini bakal ada keseruan kejutan baru dari idola kita para sahabat, ya Yang akan memberikan kebahagiaan dan tentunya memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Ustadz Sufi Albuguri Buguri sahabat ya tentunya dalam postingan tersebut Bu Harzmi juga menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan hari ini Ustadz Abas Suki Albugori dalam tasbih Ramadan Abah dan Leslar akan membahas bulan obrol surga bersama Kak Diski Bilar dan Dedek kesayangan kita Lesti Kejora jam setengah enam waktu Indonesia Barat sebelum azan maghrib ya persahabat tuh sudah diingatkan oleh Bu Harzmi bahwa hari ini tentunya kita bakal dikasih kejutan baru lagi dari idola kita yang mana tentunya akan memberikan kebahagiaan nih Lestianski besar kepada kita semua khususnya para fans leslar lovers Untuk keungan berikutnya bersahabat ya tentunya masih mengevokkan kepada kita semua para fans yang pecinta mega series Ramadan Bismillah Cinta di sini ada perubahan tentunya tayang bersahabat ya akan hadir lebih awal nih untuk mega series setengah bismillah cinta jam 16.30 atau setengah 5 sore ini persahabat ya biasanya jam 6 sore tentunya hari ini bakal hadir lebih awal jam setengah 5 sore persahabat ya yang cinta banget nih dengan mega series setengah bismillah cinta tentunya di dicatat jamnya persahabat ya yang mana akan tayang lebih awal nih jam setengah lima sore bakal ada tentunya keseruan juga ketegangan juga dalam episode kali ini Pak persahabat ya tentunya kita selalu dukung selalu support untuk program-program dari Indosiar persahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan berkah amin ya robbal alamin dan keunggahan selanjutnya persahabat ya ada yang spesial banget nih ketika di acara Facebooker sahur nih ini momen bahagia juga, momen haru dan bangga kepada Rizky Bilar yang lagi-lagi memberikan sebagian rezekinya untuk yang membutuhkan, persahabat dia. Ya. Ah, Rizky Bilar mendapatkan tentunya senilai uang 3 juta rupiah nih. Wow, ini suatu kebanggaan juga buat kita semua Fora Vince Tentunya kita makin bahagia dan bangga mengidolakan Rizky Bilar, sahabat ya Tentunya dibalik kegesrekan, dibalik tentunya. Pecicilan gestreknya Rizky Billar ini tentunya ada sikap dewasa yang ditujukan oleh Rizky Billar sahabat ya yang semakin tentunya para fans bangga melihatnya. Mudah-mudahan rezeki Rizky Billar selalu bertambah. Amin ya robbal alamin. Postingan tersebut dari post kembali oleh akun Instagram Sendal Putih harus bilar Di sini juga menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan bersahabat. Berkah ya buat Dede Prabu dan setuju dengan yang dibilang kakak terkadang hati melihat yang tak terlihat oleh mata. Jadi jangan suka mulai hanya dari pandangan saja, tapi pakai juga hati dan pikiran kita saat melihat atau mendengar sesuatu. Wow, keren banget ya captionnya. Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga nih dari para fans. Ya nih dari akun Instagram Anis Rahman, skor di situ mengatakan... Dia emang luarnya pecicilan gesrek gak bisa diem Tapi lihat deh sisi lainnya Pikiran dia dewasa banget Plus baiknya gak usah ditanya lagi Sopan apalagi beuh Jangan menang orang dari sisi luarnya aja Tuh dengeri persahabat ya Komentar yang positif Yang mendukung banget buat idola kesayangan persahabat ya Tentunya dibalik kegesrekan Dari Rizky Billar Di sisi lain kita melihat tentunya Kebaikan kesopanan dan tentunya sikap dewasa dari Rizky Bilar Yang semakin membanggakan aja para sahabat Yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Buat idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya para sahabat Ada momen spesial juga nih Ternyata kita baru-baru sahabat ya Pembuatan channel Youtube Lesti dan Rizky Bilar ini Tentunya ada kesamaan ya Sama-sama tentunya dibuat di bulan yang sama dan tahun yang sama nih Wow tentunya tanpa kita sadar, Pak Sahabat, ya Lesti dan Rizky Bilar memang luar biasa banget Banyak sekali tentunya mempunyai kesamaan nih Channel Youtube aja mereka buatnya di bulan dan tahun yang sama persahabat Ya sama-sama bulan 5 nih bulan Mei dan tahunnya 2016 tuh Wow persahabat Sahabat ya Semakin yakin aja nih Kepada hubungan Leslie Bilar Bahwa mereka memang tentunya jodoh banget ya Kita selalu support Selalu dukung dan mendoakan buat hubungan mereka Mudah-mudahan selalu diberikan Kelancaran sampai menuju halal Dan selanjutnya ya para sahabat Kita lihat juga nih Ternyata untuk rating Ini mengejutkan kita semua para fans ya Lida semalam tidak masuk ke Dari tanda rating para sahabat ya Wow apa yang terjadi nih persahabat ya ini kita lihat nih bahwa untuk deretan rating di tanggal 29 persahabat hari Kamis Lida ini tidak ada dalam urutan rating persahabat ya yang ada hanya tasbih Indosiar itu aja urutannya ke-21 nih persahabat ya kita fokus aja kita tentunya kompak dan tentunya selalu solid mendukung idola kesayangan kita. Di sini juga tentunya ada Bismillah Cinta Indosiar. Ini di ke-13 sahabat ya. Cuman kita sayangkan tentunya lidah tidak masuk deretan rating nih. Wah ini ada juga caption yang dituliskan oleh Rizky yang ada bilarnya, para sahabat ya kita lihat nih dalam sebuah kalimat caption captionnya dikatakan Ketika Lida dan JWB 2 nggak masuk rating senyumin aja, masih ada tasbih, ya meskipun nomor 21 sudah bersyukur Alhamdulillah tuh para sahabat ya captionnya mendukung juga Banyak sekali komentar juga, banyak sekali respon juga dari para fans, ya yani dari akun Instagram Dini Rizmi yang berkomentar mungkin waktu Lida sama Jiwi tayang mereka udah pada tidur karena kekenyangan terus takut kesiangan buat sahur <laughs> Bisa aja nih bersahabat ya Tentunya kita selalu doakan saja selalu support tentunya buat karya-karya dari doa kita Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizki Bilar